cara ngecek passive income EA50 atau cara ngecek hasil tradingnya, profitnya ke menu auto trade login pump kita tunggu nah di sini MT4 akun dan password ini kita ambil dari Gmail kita masuk ke akun Gmail jika kalian belum tahu jadi tempatnya itu di di sini ya yang ini vintage fx support di sini. Nah, ini password kita salin. Lalu pastakan di sini. Jangan lupa juga uh, ini tempat. Jadi ini akun pamnya ya. Kita pastekan di sini dan setelah itu tekan ini ya, tool. Nah tampilannya kayak gini, sederhana. Kita ini bisa geser. Dan untuk melihat menunya kita klik Sofyan Yayan yang ini. Klik. Lalu seperti ini ya tampilannya. Dan untuk melihat detail laporan. Kita klik "Repop" yang ada di atas ini. Nah, di sini tampilannya kayak gini. Misal kita mau lihat hasil trading pada tanggal 6 bulan 8 aja. Kita bisa akur di sini. Nah, di sini 6 Agustus sampai 6 Agustus lalu klik "Request". Kita tunggu wi nya masih mod. Nah, di sini paling atas ada tulisan Pam Investment Report dan investor nama kita ini akun teman aku ya, Harim Abdul Jabbar Ahmad dan manajer manajer Soft yang sayang hasil pager 81. Ini maksudnya 81 menandakan kalau ini ikut Pam 2 dan ini sebuah keberuntungan karena Pam 2 itu profitnya lebih gede daripada yang Pam 1 lalu investment tip maksudnya investasi mulai masuk tanggal 30 bulan juli dan kita langsung lihat di bawah fees ini artinya biaya atau profit sharingnya jadi kepotong 35% karena ini paket basic trader dan di sini trade result 4,55 USD net profit atau profit bersih 3,32 jadi total modal dan saldo total modal dan profit jadi 103,32 berawal dari 100 USD dalam jangka 5 harian jadi 103,32 USD. Jadi kita lanjut ke bawah. Di sini ada close position. Nah, ini dia detailnya. Jadi di sini dalam satu hari open posisi sebanyak 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 10, 10 11 12 13 15, 15, 16, 17, 18, 19 17 19 22 23 24 25 26. Nah, ini 26 ya. Untuk open posisinya lumayan banyak, lumayan bagus tergantung kondisi pasar. Jadi nggak menentu kadang cuma 5, 10, 15 atau sampai 20 lebih. Dan di sini totalnya 1,04 USD. Dalam sehari dapat 1,04 itu lumayan bagus ya lumayan besar. Jadi misal kita depositnya 1000 USD maka pada hari ini tanggal 6 kita bakal dapat 10,4 USD. Atau setara dengan 100.000 ribu lebih lah kalau dirupiahkan. Sekian sampai sini aja. Kalau ada yang dibingungin atau kurang jelas bisa tanya lewat kolom komentar.